Halo semua aku balik lagi nih dan kali ini aku mau nyobain ini dia ini adalah white coffee tapi dari good day buat kalian yang belum tahu kalau good day itu ternyata juga punya produk white coffee ya dan ngomong-ngomong ini karena lightingnya baru dan warnanya aku cukup puas ya ini oke okay, gitu loh mantep padahal ini enggak terlalu terang dia lebih oke okay malah daripada yang terang ternyata terang itu bukan segalanya oke okay, ini good day White coffee yang desainnya paling the best menurut aku ya Karena nanti ada white coffee yang lainnya Dan nantikan di video berikutnya untuk komparasinya Jadi white coffee dari ABC Ada luak white coffee Kemudian dari top coffee juga ada white coffee nya Dan apalagi ya Pokoknya banyak banget lah ada Dan yang aku coba pertama itu dari Good Day ini Good Day white coffee Yang desainnya paling keren menurut aku di bagian atas ini ada gude dengan warna merah yang khas gude ya sorry ini uh, cahayanya mantul-mantul kayak gitu kemudian white coffee dia warnanya uh, coklat muda atau keren-keren kayak gitu dan warna kuning di sini ada gambar kopi dan cangkirnya white coffee yang pokoknya ini enak banget dilihat desainnya tuh keren gitu kemudian di sini ada kopi yang masih bulat, kemudian yang mentah dan ini yang sudah disangrai jadi gim uh, ini loh, logo ininya apanya cangkirnya tuh dari dulu khas banget dari zaman aku kecil itu udah khas banget, good itu kayak gitu logonya ya label halal ada di bagian sini hmm, coba aku baca minuman serbuk kopi instan trick in one, oke okay? di bagian belakangnya juga ini desainnya paling keren banget, menurut aku ya aku nggak tahu sih menurut uh, pendapat orang dibalut dengan warna coklat ini krem-krem kayak gitu kemudian putih mantep banget asli dan di sini ada uh, panas atau hot kemudian dingin atau cold saran penyajian di sini ada tuangkan satu sachet 180 ml air panas kalau dingin satu uh, sachet dan 90 ml air panas loh Oh, plus 90 gram es batu, oke. Okay. Kemudian komposisinya itu ada gula, krim nabati, kopi instan, 10,2% perisa sintetik kopi. Wow, oke. Okay. Dan di sini ada informasi nilai gizi, tanggal kadaluarsanya rasanya ada di bagian belakang sini, jadi harus selalu kalian cek sebelum kalian membelinya. Bentar, bentar. Ini kok Oh, masih satu bulan lagi ya. Aku pikir udah luar, nah. mulai di sini ada layanan konsumen dan udah kayak gitu doang ini 2 3 menit langsung aja kita cobain kayak gimana rasanya ya. Eh, uh, tipas dulu. Oke, okay, jadi ini ini dia yang udah diseduh dan kalau misalkan ini berantakan banget ya Itu karena ngaduknya keras banget Jadinya kayak gitu Tapi ini kalau dari samping Susah kelihatan kayak gimana warnanya ya Mungkin nanti aku kasih shoot dari samping Yang jelas ini warnanya itu Dia cukup coklat Dia nggak terlalu putih Dia kayak apa ya Warnanya itu cukup coklat lah Dia enggak terlalu yang putih banget Kemudian di yang bagian formnya ini yang di atas itu dia cukup banyak formnya. Eh uh, aromanya juga cukup kuat padahal setahu aku Good Day itu adalah produk kopi yang paling soft. Rasanya paling uh, ringan jadi biasanya anak-anak muda yang enggak terlalu suka kopi itu minumnya Good Day sih. Tapi kita coba kayak gimana rasanya. ngomong-ngomong ini airnya enggak 180 milik tapi sekitar 150 uh, kurang ya, karena aku tuh nggak terlalu suka kopi yang encer uh, banget gitu, jadi suka yang lebih kental hmm. menurut aku ini rasanya khas, khas white coffee ya dari merek-merek yang lain juga seingetku ini rasanya agak mirip-mirip tapi coba kita besok uh, komparasikan apakah rasanya emang mirip-mirip cuman yang agak beda ini uh, manisnya itu dia lebih enggak terlalu manis gitu hmm. atau mungkin aku coba aduk lagi kali ya oke okay, ini setelah aku aduk lagi foamnya udah hilang jadi dia warnanya bener-bener pure nggak ada foamnya kayak gitu dan ini itu hmm, kayak jemuh ya kayak jemuh beras kencur <laughs> uh, enggak juga sih tapi uh, warnanya jadi sedikit berubah dan menurut aku ini kayak kopi, white kopi yang lain gitu coba aku dia mm, ya. jadi sedikit, sedikit lebih manis dari sebelumnya Uh, uh. Uh, dan rasanya cukup ringan ternyata khas Good Day rasanya cukup ringan oke okay, jadi sekian review saya tentang white coffee dari Good Day ya terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton videonya sampai sekarang jangan lupa klik, -klik tombol subscribenya buat kalian yang mau dan kita ketemu lagi di video berikutnya bye